Oke selamat menonton ya guys sini gua pakai alucard Hero bukan kesukaan sih ya ngasal-ngasal aja kan? apalagi main di Epic gitu ya udah saya nikmatin aja lihat ini item gue ya guys ini gue main alu fighter yang terganas ini Okay. Yeah. Sort of Boss, attack! Come on, Dok chainsaw, and you're I don't think it's The church under attack. The bombs attack. Prosper. Beyond darkness. I'm going gas bos, disini tak ratain munculnya mana Game goes There are not in my vocabulary. Ini untuk menangnya tamat sih bom, tamat ini, ini. Request, bomb, nih mainnya. ngapain patah ya? nggak salot, ngapain salot? ringas beda pakai alukat karti. reng nih Ed, kira-kira nggak reng nih? Oh, nggak lulet dan legendary semua. Oh, mampus, ya pun lo di tuh. Palang ni lo pelukan ini, bodoh, mampus Jadi, ini. Gigi-gigi timun ini, tapi kalah, kalahin aku lah, lu paling banyak kini ini lu lawan ke semua ya oke ya oke Masih hidup lagi ya, yang ya Ini Ini Ini Ini Mana muncul yang bilang Yang istana Jangan dulu pakai grup Sini, satu-satu dulu satu, Tengkap, hmm, popol dan cepat hmm. Tengkap ah. mampu juga lawan ah. Aduh, kenapa lah? Mana satu lagi? Minyak, guys Ini satu Kasih game Minyak dong, betul nggak ya? minyak lah nih. betul kan <laughs> makasih bos, ringas aluk alukat gue nih.